12 sekarang di pertemuan 10. Jadi ada dua pertemuan lagi. Nah, <tuh> untuk presentasinya nanti bakal <tuh> diinformasikan jadi baru ngacak. Nah, jadi untuk kelompok yang paling penting karena kan untuk kelompok belum pada full semua nih. Masih ada yang belum ada kelompok ya seperti ya. kan ketua kelasnya. Untuk teman-temannya sudah ada kompos mau semua belum? Sudah ada beberapa kelompok yang sudah terbentuk sih, Pak. Dan sudah ada beberapa bagian yang dibentuk masing-masing tugas. Ini kalau saya lihat di ST402 yang diinformasikan Mas Aryo uh, baru tiga kelompok, tiga kelompok ya, di 402 Nah, yang informasikan mbak Intan itu ada lima kelompok. Uh, mohon izin menginformasikan, Pak, kalau di 402 itu, puluh 23 orang, Pak. Jadi itu dibagi tiga kelompok. Oh, Begitu. Itu, itu, itu, saya, sudah saya pas seperti kami acak aja. Kalau itu, Pak. Oke. Okay. Berarti ini yang belum lengkap nih dari 401, seperti ya. Nah, kemana nih? Betul kelas 401, kapan nih? Kira-kira untuk kelompoknya bisa diinfokan. Kalau di sini dari yang hadir ada yang belum ada kelompok enggak? <tuh> Pak Azlan, mohon izin mengkonfirmasi Pak, kan di, ya. di kelas 402 ini ada satu kelompok itu isinya 8 orang sama 7 orang, Pak. Jadi kalau berdasarkan informasi yang Pak Azlan berikan, kan satu kelompok boleh maksimal 10 orang ya, Pak? 9, Pak. Ya. 9 ya, 9 ya pak, ya baik ya, pak. Jadi ya. jadi kalau misalnya ada teman-teman di apa 01 mungkin belum dapat kelompok, boleh gabung di kelompok 02 ini ya pak ya? Iya boleh join, join Siapa? Terima kasih. Nah, untuk kelompoknya ini dari informasi baru ini Juas yang di Jabring di Zoom samakan dengan yang di grup. Mohon, mohon maaf Pak. Mohon diulangi. Yang, yang di chat ini yang dari 401 Pak. Hmm. Oke. Okay. Okay. Nanti Mas Arman dikirim di grup aja. Jadi teman-teman yang belum Kelihatan di situ, siapa yang belum di grup juga sudah ada Pak di grup PBO Pak nah ini uh, nanti saya bakal cek ulang yang diempat seperti yang belum ada kelompoknya nah itu untuk segera teman-teman bikin kelompoknya jadi untuk buat uh, presentasi yang bakal tampil itu setelah semuanya bikin kelompoknya jadi saya tunggu paling lambat di hari Sabtu ini sih karena Minggu kita sudah mulai rekap yang belum ada join kelompok. Nah, untuk presentasinya nanti kan kita mulai di pertemuan ke-12. Berarti itu di tanggal 18. Iya, tanggal 18. Nah, di tanggal 18 seperti di tanggal pertemuan besok. kita akan informasikan tiga kelompok yang bakal join, yang bakal tampil di tanggal Jadi teman-teman harus mulai mulai dari sekarang. Kalau kelompoknya udah siap, karena saya nggak bakal nggak bakal informasikan apa uh, bersekaburutan. Jadi itu di, di informasikan diinformasikan ya, pertemuan. Jadi di pertemuan besok bakal saya Jadi yang perlu disiapkan. Nah, itu seperti yang saya gunakan di soal. Oke. Nah, dari sini dari kasus itu, dari teman-teman udah terbayang belum kasus apa yang mau dibahas? Ini dari kelompok 1 atau kelompok 2. Wah, jangan lupa diinformasikan ke ketua kelompoknya ya. Ma yang listnya tadi, ya pak, baik pak. Oke, pertanyaan dulu nih kan, dari tugas duanya. Terus untuk presentasinya nanti berupa proyek. Gitu. Nah, jadi misal nih kelompok satu yang presentasi. Nah, berarti dari kelompok lain itu wajib memberikan pertanyaan ke kelompok lainnya nantinya. Baik dari sisi tampilan atau dari teman-teman yang masih bingung lagi untuk pertanyaan ke kelompok tersebut. ya ada pertanyaan dulu enggak kan? ada Lagi tugasnya, ini poin penting. itu tugas Udah pada bisa semua kan untuk koneksikan ke database-nya. Mohon mohon izin Pak, kalau saya belum Pak. Oke. Okay. Oke, okay, mungkin teman, teman coba dulu ya. terlalu sulit kalau koneksinya itu menggunakan Java Library juga bisa koneksi ke database-nya. Kita nanti saya coba step-stepnya. Coba buka netbin lagi error nih nggak bisa buka. Ini Pak Jeremy udah bisa nih katanya nih Halo, Mas Jeremy. Iya, Pak. ya gimana? Ini Pak, pakai library JDBC. Ya, pakai library JDBC aja berarti ya? Iya, itu juga itu bisa, sih. bisa, Pak. Mungkin nanti boleh di-share library ke grup. Ini untuk netbin-nya masih menggunakan 12 kan? sama Iya, pakai netbin 12. Mungkin nanti boleh di-share ke grup ya, biar teman-teman bisa menggunakan library-nya. Iya, iya. Jadi, siapa iya. Oke, itu teman-teman. Jadi, menggunakan um, library-nya nanti di-share, terus koneksinya itu hampir sama seperti kita. stream itu hampir sama koneksi itu seperti koneksi di... ...di-opin. Ada banyak subs di... ...ini. Yeah. coba dulu pak Arfan. Pak Azlan mohon izin ya. bertanya. Baik mas Rio. Uh, itu kan kita membuat itu ya pak form j form ya pak itu pak. Yang kemarin itu. Terus uh, kalau untuk tanggal itu apakah pakai library tambahan ya pak untuk membuat form untuk tanggal itu apakah Uh, sudah ada Pak sudah. di netbeennya Tanggal itu liberarinya ada Ada yang pakai library, ada yang pakai script gitu. Jadi uh, kalau Mas Aryo yeah. pengen menggunakan library Karena pakai library lebih gampang Kita tinggal aktif liberari terus dapet pemanggilan Sama seperti koneksi tadi, koneksi baru pakai JDBC gitu Oh gitu, siap Pak. Terima kasih. Oke, teman-teman coba dulu untuk koneksi menggunakan jenis itu. Nanti bakal dibantu masri untuk seri berharinya. Ketua script untuk koneksinya. Oke, teman ada pertanyaan mengenai tugas tuat? Jadi di sini diharapkan teman-teman untuk aktif karena kan kita udah bagi tim tuh nanti tiap tim itu bakal ada tanggung jawabnya masing-masing. Nah itu tanggung jawabnya dari link untuk menginformasikan tugasnya ke teman-teman. Nah untuk yang mengenai pen -test tadi kan ada pentest tester. Nah itu ada tiga metode, ada blackboard, box, white sama grey Nah itu teman-teman pilih salah satu aja yang gampang digunakan. Nah, ini tujuannya pentest itu gunanya untuk untuk teman-teman memahami security dari si aplikasi, pengujian aplikasi. apa aja sih yang diuji dari aplikasi teman-teman bikin itu gitu. Teman ada pertanyaan lagi? Mengenai ya tugas? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya harap teman-teman mengerti mengenai tugas duanya. Gitu. Dan tugas duanya itu, saya harap udah dimulai, dimulai kerjakan bagi yang sudah ada kelompoknya. Biar di pertemuan 12, 13, 14, 15, teman-teman sudah -teman standby Memperbaiki atau kerjakan tugas yang lain. Dan satu lagi untuk, untuk kuis pertemuan 9-nya, jangan lupa targetnya nanti malam jam 11. Oke, teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan lagi, pertemuan ini kita bahas itu tugas, Nah, saya cukupkan pertemuan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Saya kirim dengan satu menonton. Walaupun batu walaupun walaupun wabarakatuh walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun walaupun